sama saya loh penghidupan ganti jam sama itu ke tempat ibu. Banyak Situ aja tuh. Banyak Tempat biasa, biasa Ujung bisa juga, juga. Situ. Dua apa lo? Hah? Dua. Kak, tahu.